Thank yeah. you. Kita lagi di tempatnya Makale Selatan, langsung bersama ya di sini. Apa pesannya? Bilang jangan lupa ke sini. Jangan lupa ke sini, Stanyang Klasis Makale Selatan, dengan sayur-sayuran. Okay. <tutuk> Disco guys. Karolina e, e, di Perinye, eh. ada tokon di turannya namanya. Ini bahwa semua sekarang kita ada di stand... Um, Mau tweet, mau start bakal selatan, dan beberapa di ini menjual. Um, menjual, pokoknya, pemberdayaan alam aja. Kita lihat, di sini ada apa aja, selain wortel yang saya lagi makan dulu. Kode Ini ada kecuali kamu bawa ke Eden Eden kayu rame, hilangan nan tuh. Iya ya, lihat. Halo, sekarang kita ada di tempat pameran lukisan. Jadi di sini ada beberapa lukisan karya Hang aja yang ada di luar daerah dan juga di daerah. Kita akan lihat lukisannya bentuknya seperti apa aja dan modelnya kayak gimana. Ayo, lihat sama-sama. Ini di Jepri. Rim-rim deh. Oke okay, okay. jadi dia punya aja John Rodolfo sendiri ya kalian bisa lihat ini fotonya it's so real wow apa pencita lagi coba ngecek ini real apa enggak benar-benar di kanvas uh mantap Terima kasih telah Ayo Buah. Sekarang kita ada di lokasi dari penjualan merchandise 110 tahun Injil Masopala aja. Kita bakal lihat uh, di sini ngejualin apa aja selain baju-baju kaos. Uh, ada merchandise lain apa aja kita bakal coba cek sama-sama. Yuk. 110. Iya, 110. Karena 110 tulisannya, Pak. Iya, 110 harganya. rp Pak. ya. Sekarang kita lagi menikmati sore hari di Lapangan Bakti melihat orang latihan di sini ada stand foto. Kita lagi berpikir bagaimana supaya fotonya ini bisa ambil, ini sama di sini. apakah berhasil atau tidak. Ini suasana sore ini di lapangan Bakti. Kalian bisa lihat Bangga luka semu leles itu